Ciri-ciri surah Madaniyah, ayatnya panjang-panjang, diawali dengan Ya ayyuhalladzina Amanu. Berisi tentang hukum hukum agama, orang-orang yang berjajah, kaum penolong, kaum munafik dan ahli kitab. Surah yang turun di Makkah atau surah Madaniyah ada 86 surah. Surah yang turun di Madinah atau surah Madaniyah terdiri atas 28 surah Surah Al-Qur'an pertama yang ayatnya paling lengkap diturunkan adalah surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat dan menjadi surah pertama yang ditempatkan dalam Al-Qur'an Pembagian isi dalam Al-Qur'an menjadi beberapa bagian disebut Juz Masing-masing bagian memiliki panjang yang sama Jumlah pembagian jus dalam Al-Quran ada 30 jus. Seperti hanya jus, ada pembagian yang disebut mansil. Bedanya, mansil membagi isi Al-Quran menjadi tujuh bagian yang sama panjangnya. Ruku dalam surah Al-Quran digunakan dalam pembagian halaman. Umumnya untuk membatasi ayat-ayat pada satu tema dengan tema selanjutnya. Sebagai panduan, tempat berhenti membaca agar tidak berhenti di pertengahan. Ruku biasanya terdapat dalam surah-surah yang panjang. Surah dalam Al-Qur'an dibagi menjadi empat golongan berdasarkan ukuran panjang pendeknya surah Pertama As-Sabut-Tiwal Yaitu surah-surah yang sangat panjang Golongan ini ada tujuh surah Yaitu al Baqarah, Ali Imran An-Nisa Al-Arof Al-Anam Al-Ma'idah Al-Anfal Dan Al-Taubah yang dianggap satu surah Kedua Almiun Surah yang memiliki 100 ayat atau lebih Contoh surah Yunus, Hud, Yusuf, dan lain-lain Ketiga Al-Masani Surah-surah yang tidak pendek tapi kurang dari 100 ayat Contoh Al-Anfal, Al-Hijr, Maryam dan lain sebagainya Keempat al mufasal Yaitu surah-surah pendek Contoh At duha Al-Ikhlas, Al-Falaq anas dan lain sebagainya